sukreta kereta menggunakan car wash ya car wash. Ah, uh, paham, auto di perkampungan Malaysia, guys. Nah, di sini kalau di Solo kayaknya belum ada sih kayaknya lah. Tahu saya istilahnya di dekat-dekat rumah saya ini belum ada yang seperti ini. Jadi saya penasaran sekali ini di kampung Malaysia sudah ada kayak gini, guys ya. Di sini masih manual kayak gitu. Kita nunggu 1 jam dan bukan drive-thru gitu guys ya Jom kita tengok videonya guys jangan lupa sebelumnya like share comment subscribe channel Arnawan channel 2 guys ya linknya ada, -ada di deskripsi Jom kita tengok videonya let's go Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi salam warahmatullahi damai wabarakatuh. salam satu rumpun damai itu indah Oke okay guys hari okay. ini saya berada di oh, Allostar uh, uh, yang terdapat di Jitra Oso, oh, sekarang ini saya ingin uh, cuci kereta, ya guys. Cuci okay. kereta, saya pun tak pernah cuci kereta seperti yang ada di depan saya sini. Uh, ini adalah mesin uh, otomatis, ya, kawas okay. auto. Uh, jadi, kita nyuci nih, uh, kita di dalam kereta aja lah, uh, kita ah. di dalam kereta. Uh, memang saya tak pernah basuh Selalunya saya basuh Basuh-basuh kan ada yang uh, pakai manual ya uh, manual. Oh, manual. Ini kalau nah, ini pakai mesin, eh. ya, Aha, okay, okay. pakai mesin ya guys Basuhnya pakai mesin Nanti kita masuk ke dalam tu Core wash ya uh, Saya pun tak pernah first time Saya pun ikut arahan ya Panduan-panduan uh, yang oh, uh, diletak di, di standboard ni ya. Ada okay. uh, Macam Bila kita nak masuk mesin tu Kita kena tekan uh, Neutral ya Uh, neutral, pastu kita Jangan tekan handbrake kita uh, Handbrake kita lepaskan pastu nanti akan ikut arahan lah Ikut arahan daripada Kru-kru okay. daripada uh, Kawas ya, kawas yang auto ya Masih menggunakan mesin okay, Kalau di Jakarta ya. wow. kayaknya ada, Surabaya kayaknya Sumur ada. umur baru di ini Solo saya Memang lah orang kampung belum lah ya guys Orang kampung guys. tak di pernah ya di Solo ya? melihat benda-benda macam ni. Jadi, uh, selama saya tinggal di Malaysia baru ni saya. Okay. Basuh mesin yang auto ya. Selalunya saya pakai yang manu manual. <laughs> uh, ini pun saya pun nak tengok macam mana suasananya di dalam ni, guys. Wow, saya pun tak lansi, tahu asli. macam mana. Ha, tengok tu. Ho ho ho. Mesin duk. Kiu kiu kiu kiu mesin dia guys ya. <laughs> wow, saya pun nervous ya, guys. Pertama kali nih guys, saya pertama kali. Oke, okay, saya ikut arahan daripada kru-kru yang pekerja di uh, auto kawasnya hmm. okay. uh, uh. Oh, sabun <laughs> ya. okay. Busa guys, dikasih snow ya. Uh, sabun ya biar bersih kereta saya. Ah macam ni cara basuh dia guys. <laughs> orang kampung pehok dah. Orang kenda, orang Kedah cakap pehok ni pehok orang kampung ni. <laughs> orang kampung memang kampung kan gitu. Betul. Jadi uh, luar biasa guys ya. Uh, cara pembilasannya sudah menggunakan mesin tapi secara uh, uh, Mengapa untuk body dia masih menggunakan manual ya. Cuma mungkin di dalam itu dia Pembasuhan ataupun Cara untuk lap mungkin ya Apa macam mana saya pun tak pasti lagi ni Tempat ni Sekarang saya pun Pasti masuk dalam ni guys <laughs> Macam mana dalamnya ni ya ah, Nanti kita tengok sama-sama guys, sama -sama guys. Okay. Kita kena ikut arahan daripada Kru-kru lah ya uh, Dia orang akan Mengatur kita nanti masuk ke dalam mesin tu Okay. Rasanya mesin yang dalam tu uh, Mungkin di sini Dia orang menggunakan manual Tapi bila sampai di dalam Mungkin secara pembilasannya ya ha. Dibilas Mungkin dibasuh dengan air bersih okay. Lepas tu mungkin dilap sampai kering Mungkin, ah, macam, mungkin tu macam tu lah tu, ya. ya Saya pun ya. tak faham juga <laughs> Di sini untuk mencuci <laughs> okay, kotor-kotornya ya kan? tunggu pun tunggu-tunggu uh, Orang kampung macam ni lah no? Sebenarnya <laughs> mereka tak tahu Nak buat macam mana no, ni saya <laughs> ah, okay. lagi pening Pening Pening Pening <laughs> Okey uh, Tadi uh, Tarif untuk basuh ni Dalam Tujuh ringgit guys uh, Murah lah ah, murah Boleh murah lah Murah je uh, Kalau kita emergensi Kita jimat masa Jimat oh, betul, waktu betul, ya betul, betul, uh, betul Kita dalam boleh tengok-tengok Baca surat kabar Okey Kita tengok ikut arahan Daripada pekerja dia kan Hmm, Kita tengok uh, Okey Abang bayar <laughs> Teril lah abang bayar ni Ok terbaik hmm, Kita ikut, -ikut arahan <laughs> Terbaik terbaik okay. Ah, Tengok saya pun dah masa nak masuk dah Ok sekarang ni saya uh, Mengikuti arahan ya Mengikuti arahan saya uh, Apa handbrake saya, lepa, uh, saya lepaskan Lepas okay. tu saya letak neutral ya N ya uh, Dalam kereta saya ni auto Nanti kita letak N Uh, nanti dia misalnya itu akan menggerakkan kita Oh Aha. ini secara membilasnya guys Cara membilas okay, keretanya okay, seperti okay, ini okay. Oh ok ok ok Faham faham faham Oh All ini uh, right. apa penyiraman ya Penyiraman lagi sudah dimasukkan tadi sabun Kita Aha. dibilas Dibilas Pembersihan untuk sabun ya Oh first time okay. guys Tu dia macam ni, no. Sangi banyak Saya dekat mana baru ni. Saya juga bertukar kali dia sebenarnya. Tahu banyak dekat mana so, ni. Oh, tu dia mesin tu. Dia dia dia dia lap. Eh? Okay, oh, ni cara ini cara apa lap, ya? Lap bawah. Ini cara kerana tak silap. Ini macam pembersihan lah ya. Pengeringan ini. Oh, proses pengeringan oh, ini rasanya kerana tak silap oh, ya. Oh Ini pengeringan Ah tu. Dia berputak-putak Itu benda tu Risau dah guys takut oh, dalam ni ke? guys. Okay, <laughs> okay, Takut okay, okay, okay. Apa apa Takut nanti kenapa kan rasa takut oh. Mesin semua dah benda ni kan Oh tu dia Dia oh, Kering dah kereta ni <laughs> oh, okay. Dia lap Dia lap kot no? Itu benda okay. apa lah, tang tu Bosak gila dia berpusing tu oh, Saya pun dah risau dekat dalam dah Takut dah dalam sorang-sorang Okey okey okey okey okey. Nah depan oh, kacanya ni kan ada ini guys ya, ada air airnya. lagi dia sapu lagi Oh mungkin disapu pakai ini Nampaknya bersih ni kan Hmm. Okey kita ke depan dah dulu Ada apa depan ni kan Macam ni lah orang kampung tu no. <laughs> Peruk <Pohok. laughs> Tak boleh tengok benda canggih tu no. <laughs> Saya pun dah ya, takut dalam juga. ni macam mana tu no? Oh penasaran gitu Oh lho, no. Guys, ya? Oh no, tidak tidak tidak. Oh, dia apa ni? Oh, dia macam ni ya guys. Angin guys, ada angin okay. dalam tu. Okey. Oh, dia apa dia dia buang angin dalam dalam tu. Ha, dia tembak angin semua. Oh, bagi okay. hmm, angin bersihlah. Oh, loh. <laughs> oh okay, Wey, okay. macam tu arah Ikut ni traffic dia depan tu. X masih belum hijau lagi merah. Okey, terus uh, Kita pun terus Keluar terus uh, Sehingga kita dia buat lap kot no? Lap sikit-sikit <laughs> Oh, macam hmm. ni Cara mesin oh, ni Bekerja dalam ni Masih lah. ini, ya. Hmm, cepat Apa Oh, dia tolak kereta saya ke depan ni. Ni. Okay, dah oh, hijau okay. dah Alright, dia suruh jalan guys Hijau oh, Okey, tu. <laughs> Terbaik, dah siap dah Tengok tu depa uh, pun tunggu kita dah. Depa <laughs> tunggu nak nah lah kita. Saya pun tak pernah macam ni. First time kan orang kampung. <laughs> Betul lah guys. Okey, kita ke depan oh, sikit. Okey, diorang buat apa dengan kereta kita? Nah, uh, kita tunggulah Satgina. Uh, saya pun dah dah okey. Apa? Gemetar dah tengok mesin oh. dalam tadi. Oh, suara kuat je. <laughs> Oke okay, kita tengok macam mana berapa bayarannya guys. Ah macam ni cara kerja mesin ni rupanya. Oke okay, terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel ini saya cakap terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys itulah tadi ya guys ya Pertama kali basuh kereta menggunakan car wash auto di perkampungan Malaysia Saya tak faham abang Iwan ini dekat kampung mana ya kan Tapi yang terpenting adalah saya juga baru pertama kali tengok ya kan ah, Car wash auto di Malaysia ini guys Apalagi di kampung gitu kan ya Allahu Akbar canggih betul ya kan Nah tapi kalau kita lihat ya memang nggak begitu bersih kalau masih ada air-airnya Tapi ternyata di depannya itu ada khusus vakum dan juga pengelapan gitu guys Oh my god keren sih Asli keren keren keren Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya guys ya Coba kita nak tengok ya eh, komen-komen daripada orang-orang ke sini kalau nak cepat boleh guna auto car wash Cucian manual lebih bersih Betul Okey, Kalau nak cepat Guna auto car wash Tapi kalau manual itu lagi bersih Pada tahun 90an dulu Memang banyak mesin car wash full automatic Tanpa bantuan pekerja Tapi banyak yang tutup Kerana orang lebih berminat Cara manual Mungkin lebih bersih Berguna tenaga manusia Betul ya. Kalau di Pok Klang Saya selalu guna Auto Full Tanpa pekerja Jika malam terus ke Bukit Bintang Clubbing Ah, Tapi jika nak betul-betul bersih Guna manual Dulu RM3 je Cas awal-awal buka Hari-hari basuh ah, iya ke? Murah sangat lah 3 RM Ya kan RM3 itu macam berapa guys RM3 9... Eh RM10,000 RM11,000 je Murah sangat gak sini 30 ribu, ribu guys ya, tergantung daripada size dari kereta dia kan. Oke itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.